Makanya saya cuma mau bilang kepada setiap istri, jangan pernah ngekang uang suami. Mana gajiat, Setor. Yang kerja dia lu yang minta. Dan buat suami dimanapun, ini buat yang di live Youtube, yang di live TikTok, di live Instagram. Setiap rezeki yang diterima sama suami, jangan sepenuhnya diambil sama istri. Kecuali ini suami, Oh ngaco. Rumahku surgaku. Di dalam kitab ini melanjutkan dengan keseimbangan dalam memberi nafkah. Ada hadis riwayat dari Al-Imam Tirmidzi dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, "Khairukum li ahlihi" Sepaling baik baiknya kalian yang peduli sama keluarga. Engus baik-baiknya kalian. Yang mau berbagi bijaksana kepada keluarga jadi sebelum orang lain mendapetin keluarga dulu jangan orang lain dipikirin keluarga makan nasi aking tiap hari makan rengginang sama orang lain baiknya setengah mati lo butuh apa ini apalagi kalau udah kelihatan wah udah macam-macam apalagi kalau udah pikirannya di dalam satu kemaksiatan boros kepada orang lain pelit kepada keluar, makanya Nabi saw mengatakan zakat itu dikeluarkan untuk keluarga dulu, keluarga sekeliling kita nih, ya zakat itu keluarga, keluarga kelihatannya udah mampu kasih keluar, sedekah buat siapa keluarga dulu, baru ke, ya makanya ini orang sebaik-baiknya ini buat keluarga dulu, dan paling bagusnya suami yang bisa mengatur dalam urusan nafkah rumah tangganya sehingga segala kebutuhan akan tercukupi dan kemakmuran akan langgeng boros sesuatu yang enggak baik pelit enggak baik yang bagaimana atur-atur contoh seandainya rezeki cuman satu bulan dapatnya sejuta si suami bayar listrik berapa buat makan berapa buat ongkos berapa itu dirapihin tuh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 Aco. Tapi kalau dia dia tahu untuk dirinya dan kita yakin ini orang bisa nih ngatur buat diri kita. Buat urusan istri ngatur, alhamdulillah. Ipa tadi enggak tahu isi rekening saya berapa nggak tahu. Setiap Ipa butuh ada. Yang aku mau ini ada. Mau ini ada. Auh dari mana uangnya? Kan begitu, Nggak pusing kan? Biarin yang pusing ini, ini cuma urusannya ngelahirin aja. Kan begitu itu cara seorang laki-laki saya jujur, saya kadang suka keterbukaan duit yang ada di depan mata saat di depan mata, ya itu duit rekening saya, Pak nggak tahu pokoknya gimana caranya kenapa perempuan nggak boleh tahu keuangan suami yang pertama, perempuan itu pakainya perasaan seakan-akan dirinya ini dia, aduh, dan ini nggak bakal cukup ya Allah duit dari mulai seandainya di rekening 200 juta udah udah lama-lama dapat lima bulan 6 bulan begitu lihat rekening tinggal berapa tinggal 2 juta itu perempuan pikirannya nggak kayak laki perasaan tuh besok nggak makan ya anak saya sekolah gimana ya ini begini terus begitu tapi suami nggak begitu 2 juta itu bisa jadi 200 juta lagi itu suami dan jangan setiap gajian ambil begitu dibuka ratus 3, 3 juta diambil tuh 800 sebulan laki 800 mana cukup kan begitu, tiga juta habis buat apa? Skincare, yang wangi kan mau bandir kan? lebih boros siapa? istri apa suami? jadi seorang suami yang lebih baik apa? menjaga mem, apa? menjaga keuangan, memberikan sesuatu yang dibutuhkan nah itu urusan suami itu paham ya? manajemen kalau seandainya berdua suami istri bagus jalanin, kalau seandainya tidak boleh saling merugikan Suami ngerugiin perempuan Perempuan merugikan Suami gak boleh Gak boleh Saling menguntungkan Paham ya? Ada lagi nih Maaf ya maaf Bu Ada Saya punya kawan Cerita sama saya Gue bingung Gue tiap kali minta jatah sama bini gue suruh bayar dulu Bayar baru gue kasih Hukumnya apa itu? Dosa besar, nggak boleh. Saya, taya, gua bilang, saya tanya ke dia, lu pelit kali sama bini lu. Apaan sih? Beliau lihat sertifikat rumah, bini gue, mobil, bini gue, perusahaan, bini gue. Terus lu begini, lo mau, ya lu tuh ker tambah mendingan lu bini begini mah? Gak kan begitu? jangan enggak boleh kayak begitu saat apa yang diinginkan oleh seorang suami enggak ada embel-embel Iya enggak boleh kata nggak apalagi minta bayar dan begitu paham ya hati-hati ini hati -hati nih buat perempuan hati-hati jangan sampai pernah seperti itu dan memberikan nafkah kepada keluarga termasuk sedekah yang paling agung pahalanya sedekah buat keluarga paling mulia paling besar pahalanya contoh kita bapak biasanya kan udah bisa nih udah begitu nikah nikah bisa sama keluarga kan ya ada rezeki lebih ada rezeki lebih rumah orang tua saya yang tanggung listrik telepon apa semua saya yang tanggung itu sedekah pahalanya demi Allah rezeki enggak bakal kurang lebih lebih lebih lebih saya mau cerita hidup saya dulu nih biar jadi jadi apa semangat buat yang laki-laki di rumah buat yang ada di sini hadusan binikmah sampai saat ini orang tua saya masih di Hadramaut ya mama masih ziarah ke Hadramaut saya saat bilang sama mama saat itu dua hari yang lalu saya mimpi seorang wali ya ila sebelum mama berangkat saya tanya begitu selesai saya bilang bangun tidur saya ngomong mama mau ke Hadramaut enggak ya Allah mau nak mau banget katanya doain biar ada rezeki saya nyari rezeki tersebut jatuh bangun jatuh bangun Ipah nggak tahu begini salah ujian gede ini luar biasa saya ketipu 450 juta Ipa baru tahu ini. saya ketipu 450 juta tapi saya yakin sama Allah Allah ganti ganti pasti ganti buat siapa saya berangkat ke hampur saya bilang saya ceramah sana, saya ceramah sini. Saya minta sama Allah, ya Allah saya niat dakwah, saya bukan jadi uang. Tapi yang pertama, beri kami rezeki yang berkah aja rezeki buat saya. Subhanallah, setiap perjalanan ceramah tuh ada aja orang ngasih hadiah 20 juta, 30 juta, 10 juta, 15 juta, enggak pernah di bawah 10 juta. Saya bilang, "Pak, Mama berangkat jadi makah haji." Berangkat ke hadirat sudah sampai seminggu di Hadramaut, minggu besok baru pulang. Kemarin saya WhatsApp lagi, "Ma gimana? Saya enggak ganggu, Mama, ini saya enggak ganggu." Nih saya ngomong buat orang tua ya. Ini saya ngomong buat orang tua. Saat itu juga saya bilang, "Ma, gimana? Ini sekarang lagi di tempat Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Lagi di tempat ziarah tasbihnya Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad." Tawassul, Ma, minta rezeki buat gigi keluarga semuanya mama disitu mama nangis mama minta Ya Allah ditelepon nih ngomong-ngomong Ya Allah ganti apa yang telah dikeluarkan Ganti apa yang telah di tutup telepon saya jadwal acara di Soreang. berangkat saya ke Soreang. begitu dapat di Soreang yang dapat rumah tiga kaplik free hitungan saya free gratis satu kapling di sana harganya 250 juta. Saya dapat tiga kapling free. Saya cuma suruh bayar 250 juta dan itu harus dibawa. Kalau ganti nggak? Jangan khawatir. Urusan keluarga, orang tua, istri, anak, kalau ganti berlipat ganda Jangan khawatir. Kan kita nih, nih kalau saya saya ini pribadi, ipah juga mungkin baru tahu. Kalau ada rumah yang jelek gini rumah nih. Lagian dia nggak bagus. Saya usahain nyari duit buat ngerapin rumah. Kenapa? Janji Nabi SAW alaihi orang keluarga, kepala rumah tangga ngerapin rumah, Allah ganti rezekinya. Ada aja yang saya bersihin, terapin ada aja. Entar bikin wallpaper lah, bikin ini, lebih. Bikin, kenapa? Diganti lagi rezekinya sama Allah. Jadi jangan khawatir, sedekah jangan nunggu kita kaya. Sedekah agar kita jadi orang Paham ya? saya ngomong begini bukan saya Allah caranya ini cara main Allah matematika kita mah enggak bakal nyampe seorang suami yang pelit makin hidupnya makin susah istri pelit makin jadi susahnya suami istri pelit kiamat kubro benar enggak tak boleh saling saling terus belajar kata Nabi lebih baik tangan di atas dibanding tangan di kasih kalau keluar saya udah ngajarin kan yang punya mobil ibu yang pada punya mobil setiap duit receh setiap parkir kasih setiap ini kelewatan tukang ngamen mabok lagi kasih gara-gara 2000 kita nggak tahu dia jadi Allah kasih hidayah saat dia beri makanan keluarin jangan pernah dip nanti dia buat minum Nanti dibuat ini urusan dia sama Allah yang jelas kita sedekah ngasih ke tukang parkir kasih kasih, bisa lebih lebihin. Kenapa? Karena itu adalah cara Allah untuk mengangkat taraf kita di sisi. Ya, mudah-mudahan kita dijauhin dari penyakit pelit. Amin ya Robbal dari Imam Muslim dan Abu Khairah radhiyallahu anhu maqalah Nabiu sallallahu alaihi wasallam. Dinarun Anfaqadhu Fisabilillah Wadinarun Anfaqadhu Firrakbatin Sesungguhnya harta yang kamu infakkan Untuk Sabbilillah Jihad Harta yang kamu infakkan Untuk memerdekakan budak Harkan kepada orang-orang miskin Dan harta yang kamu infakkan Kepada keluargamu yang paling utama pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu paham ya? jadi kalau ngasih keluarga dulu di nomor satu ini dia ada datang saya punya rezeki sedikit saya sedekah buat Habib Haram Habaib, Zuriyah, Rasulullah Syarifah nggak boleh terima sedekah nggak boleh terima zakat ibu ya di sini nih ibu bapak suami ngasih zakat ke saya haram saya terima. ibu bapak uh, sedekah ke, ke kami haram kami setiap kurban setiap kurban kami nggak makan daging kurban kalau ibu bapak ngasih ke sini kami pun pasti ngasih ke orang lain kecuali kami dapat kurban itu dari golongan habaib dari golongan syarifah mereka berkorban dia beri kami boleh kami makan tapi kalau ibu ngasih kami kami simpan dan kami pun membagikan lagi buat orang lain paham ya tapi lagi kurban enggak boleh lagi kurban enggak boleh terus qidiyah boleh ya itu, itu kan qidiyah sedekah paham ya kurban itu sedekah ini enggak boleh kita makan paham ya, tidak boleh kecuali dari golongan hamba itu syarifah. ini yang kami lakukan. terserah kalau orang lain di luar sana mau makan, mau jalanin ya ini nggak masalah, nggak maksudnya mau nerima ya silahkan. tapi kami, saya istri anak saya nggak terima. paham ya? Tidak. jadi kalau bib, kalau mau ngasih bagaimana? kasih hadiah. bib saya hadiahin, bib saya hibahin, ya hadi hadiah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radahuhu berkata gandanya suami menganjurkan istrinya agar membagikan kelebihan makanan yang dikhawatirkan akan basi kepada orang yang membutuhkannya. Tu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bu. Oi. Makanan lu simpen mau ngapain? Pernah nggak tiba-tiba begitu dibuka ya basi? Pernah nggak? Tu ciri-ciri orang bakhil. Baru di kulkas eh baru keingetan begitu melihat udah belumut udah berjamur, pernah begitu tuh hati-hati makanya saya bilang sama Ipa setiap satu bulan sekali bongkar kulkas bongkar Kenapa kasih dan wajib bagi suami mencari nafkah yang halal agar terhindar dari kemurkaan Allah dan memudahkan baginya untuk membimbing keluarganya menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberi nafkah yang haram berarti meracuni keluarganya dan menjadikan mereka akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahimin nabata min harami bannaru Aulabih Sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram Dipastikan akan masuk ke dalam neraka Ujungnya doang nih Ini ada nih di daging kita nih ada yang haram nih Sedikit aja Tetap bakal disiksa di dalam neraka Ya Jadi hati-hati jauhin Jangan yang haram Kita belajar yang syubhat dulu Yang enggak jelas remang remang-remang, Halal haramnya enggak jelas itu jangan dimakan. Yang haram, apa lagi? Ya, cukup yang halal-halal aja. Dan barang siapa memakan makanan haram, maka dipastikan anggota tubuhnya akan melakukan kemaksiatan. Pasti berjalan terus di dalam kemaksiatan, jauh dari kata "toad". Dan yang ketiga dan barang siapa memakan makanan halal Maka akan mudah bagi anggota tubuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan Alhamdulillah